dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya Tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar baik, kabar bahagia, dan terbaru dari Lesti dan Rizky Bilar tentunya Menemani santai pagi kalian saat ini persahabat yang pemimpin akan menyuguhkan kabar bahagia dan pastinya cedukan-cedukan vitamin dari idola kesayangan Lesti dan Bilar di gambar pertama persahabat ya, vitamin pun kita tentunya dapatkan Momen spesial video Abang Fatih yang tentunya digendong oleh Nin dan lagi Mama persahabatnya, ya Masya Allah Abang L emang anak yang sangat benar-benar pintar Makannya aja lahap banget persahabatnya, ya Masya Allah Sehat selalu untuk Abang Fatih, mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua dan banyak orang kita lihat juga persahabat ya, kalimat caption yang dituliskan oleh akun Saberiting Anas Assalamualaikum, Bismillah, Ya Allah. Jadikanlah hari Senin ini sebagai pembuka pintu rezeki dan keberkahan, pintu kebaikan dan nikmat, pintu kesabaran dan ketabahan, pintu kesehatan dan keselamatan, pintu apunan dan taubat, serta pintu surgamu untuk kami. Amin. Masya Allah ini doa baik yang sangat luar biasa untuk kita semuanya. Kita aminkan mudah-mudahan doa baik ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sehat, kita selalu bahagia dan semoga selalu kompak untuk mendukung idola kesayangan kita. Kemudian juga bersabar di simak ya. Di sini ada cirukan vitamin TT tipis, tipis di awal bersabetya ya, apa B. Ini sudah tentunya dia Lapangan sepak bola semalam Membuat kita happy banget ya Pak Sias Menunggu kedatangan ketua kelas Masya Allah banget Mudah-mudahan Papami juga selalu diberikan kesehatan Kita lihat juga Ini ada Cidukan Tentunya persahabatnya lagi pemanasan Masya Allah match nya memang luar biasa Ganteng banget papaknya Abang El ini Masya Allah Hingga komentar pun memang banyak juga diberikan Di unggahan ini di antaranya dari akun James anuskal 968 mengatakan lebih suka Leslar yang sekarang jauh dari pernetizenan, jadi kita sebagai fans gak ribut terus tiap detik lebih aman nyaman dan damai sekarang, masya Allah luar biasa dan tentunya kita lihat persahabat ya, perhatikan Papa B sudah memakai legging tuh jangan dipermasalahkan lagi ya karena legging sudah ketemu dan dipakai untuk main bola semalam masya Allah mudah-mudahan idola kesenangan kita semakin banyak dukungan yang diberikan dari orang-orang baik yang tulus Mencintai Lesti dan Bilar, kemudian bersahabat, ya, dicidukan selanjutnya juga, Ada cidukan bininya nih yang terpantau sedang nonton di bangku penonton. Bunda Lesti bersahabat, ya, ini sangat benar-benar mensupport sang suami Rizky Bilar. Masya Allah, akhirnya nongol juga nih bersahabat, ya, ditemani oleh istri tercinta, main balanya. Masya Allah, mudah-mudahan persahabat ya. Leslar selalu menjadi couple fenomenal, Leslar selalu menjadi couple terromantis. Leslar selalu menjadi couple, tentunya, inspirasi untuk banyak orang, Masya Allah. Kita juga bersahabat ya di momen selanjutnya, ada momen bisik-bisik manja dari Leslar. Aduh, semua orang pastinya persahabat ya, baper banget nih. Apalagi yang deket di sana, ada Pak Ferry yang di belakang bersahabat ya, aduh, melihatnya aja tentunya baper banget nih, melihat kekiutan, keromantisan, keuan dari idola kesayangan kita. Dan untuk selanjutnya juga bersahabat semalam Papa B ini cedera bersahabat ya cedera kaki saat main sepak bola kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh cepat sehat dan banyak emot menangis bersahabat ya semua menangis emotnya ketika melihat Papa B cedera saat main sepak bola kita lihat juga di sini beberapa tanggapan dari Anggun. Tialfal underscore 0995 Bang Bi kecapean itu Habis acara apa AAB ini langsung cus aja main bola Cepat pulih Bang B, amin Ada juga tanggapan lain Dari akun Khairiani Underskorha mengatakan, aku yang lihat langsung Di live tadi merasa kesakitan Banget lihat Bang Bi Kita doakan saja ya, mudah-mudahan Papa Bilar cepat sehat dan cepat sembuh cederanya, amin Berikutnya kita lihat juga persahabat ya, cedukan vitamin yang sangat membahagiakan Walaupun tidak bermain sepak bola gara-gara cedera Papa B tetap semangat mendukung di luar lapangan Dan pastinya semakin ceria lagi Karena ditemani oleh istri tercinta Masya Allah Bahagia terus. Leslar kesayangan Bahagia selalu untuk idola kesayangan kita semuanya kita juga masih menunggu cidukan terbaru hingga kabar baik berikut. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar baik, kabar terbaru dan bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar. Ini dulu informasi di pagi hari ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, baik menucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.